Terima <laughs> kasih, Kita di Batu. ada lokasi sih. Nanti dia punya sampai berbilang. ini loncat-loncat. Hari ini kita di Batu ya. Hari ini di Batu, besok di Malang gitu Ya. Hi. <tinyur> Hai! Tanya Hai, Carmen! Santai V, nomor antri akan nomor <tinyur> 1 Trauma itu nah, Apa itu? Ada lampu <tinyur> <alat. Mami> ini <tinyur> kan nemu rau. bisa bisa bisanya lo. Jam 4 apa setengah 5. Dua-duanya. Bangun Dua jam 4, Dua jam, Dua jam, jam 4, mandi. tidur jam, tidur jam 5. Ya. Aku pikir Allah udah mandi tadi tuh. Oh, sudah sudah dia baru selesai tuh. Hmm. Baru tuh dia bangun. Tuh. Ah, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh. Tuh, kes! belum hmm. Belum keluar lo sekolahnya Belum mulai? Iya ya? Nenang mau ganti popo Lah, setelah ya, tidur aja gimana nih? kita di belakang jangan kelihatan nanti Carmen dia pu. kita masih antri guys, sama kelas dan dalam mau kelas dan kita mau kuliah, ya tidur terus Lala misalnya semalam tidur jam berapa awal, ah? <laughs> aku mau makan. Nanti selesai memen oh, ini oh. Selesai mengganti mm. Mami lagi antri Yeay selesai Enak <tuh> <tuh> santai, santai, santai Santai ya Men ya? Lantai dulu Tesunya mana? Di tangan. Hah? Bukan begitu deh. Lep. Dadah, men. Dadah. Dadah. Ya, dadah. Ya, ya. Dadah. Kakak, dadah. Ada kaken. Tunggu, tunggu. Ya, selamat sono dada sambil kuliah, karena hari ini hari Jum'at It's meal, hari aktif Yeay! Bukanku coklat <tuk> Aduh, enak, enak banget Enak ya? Gini gimana gimana? ngerti bahasa? Bela bilang lagi mana rasanya sekolah online? Be aja. Iya be aja tuh be gimana? aja nah, Kota harus bangun jam berapa? Pergi kerja enggak? Oh apa kesalaku mas? Karena? Nagulus, wes. Kalau kayak gimana kayak merah putih tuh enggak pernah pakai loh. Hah? Terus pakai apa? Pakai baju biru mah. Oh, uh, ada. Karena kalau pasnya jaket kan teman-teman di rumah mesti ada pakai seragam sekolah. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi. Hai guys. Yang nah, yang daya kira -kira mudah, pasti akan berkurang. Nah, mobil harus So, memen -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. di sini tapi enggak bisa. Jadinya kita makan di mobil. Kamu kok ngantuk lagi? Masa seperti ini persimpangan. Seperti ini kira-kira. Tapi kan dulu deh. Semua serba bisa. Hey oh my god. piknik guys. Wisata bisa di mana saja. bapak itu pintar sekali. Seharusnya kita makan di apa? Bapak di sini kopi-kopi sana. Nemen! Hey, Pas. Tapi sedikit sekali. Iya. Oh iya. Ini Dua sarap Sambil ya. cina, -cina kami. Ini panggung cini lagi. Mami! Mana tadi? Udang, Bu! <laughs> Rajanya makan. Wih, kacauin berwarna. <laughs> Gak minta lagi. Bisa oh. berwarna itu dan hai, hai Pak, hai Pak. Seksi, ini, oh, apa apa, Seksi konsumsi. Ya. Nama <laughs> Ada Seksi konsumsi Kak Kristi. Tapi mau ambil sambal ini apa kamar ruang? Yang putih apa, Ma? Payor. Payanaice. Oh. Lala cukup segini apa kebanyakan? Oh, kebanyakan. Ini tuh di sana. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> kita coba dari sini. Jam sepuluh ada kuliah lagi, jadi kita foto-foto dulu. Oke, okay. oh oh Keren, kan,